Selama saya bekerja di BWA, selain mendapatkan pengalaman, saya juga mendapatkan ilmu, manfaat dari Al-Quran yang selama ini kita kerjakan, yaitu backing, barcoding, menjadi sebuah kebaikan buat kita dan juga buat yang menerima Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2021, Tim Badan Wakaf Al-Qur'an sedang melaksanakan loading tahap kedua sebanyak 20.000 Al-Qur'an dari total keseluruhan 40.000 eksemplar untuk WAP Nusa Tenggara Timur. Eh, mohon doanya agar pengiriman Al-Qur'an ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu taala dan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk para wakif eh, masih ada kesempatan berwakaf dan berinvestasi pahala di proyek WAP NTT. Yuk, Wakaf di BWA.